Aku tidak akan melakukan apapun. Mencibir, Ye Chen menggosok tangannya dan beringsut ke arah Li Yuliang. Ah! Segera, raungan Li Yunliang terdengar. Tutut! Betapa sengsaranya Li Yunliang karena semua barang miliknya dirampok oleh Ye Chen hanya dengan pakaian dalam yang tersisa. Ye Chen, kamu berani. Tamparan! Li Yuliang dipukul dan pingsan tanpa menerkam ke arah Ye Chen. Ye Chen mengaitkan tangannya dan berputar-putar, ubah. Seketika, kabut putih keluar darinya dan wajahnya berubah menjadi wajah Li Liang. Apa yang akan dipikirkan Li Yuliang jika dia bangun dan melihat tontonan itu? Nak, selamat tidur di sini! Ye Chen menepuknya dalam tidur nyenyak dan meniupkan dupa padanya. Ye Chen menjelajahi hutan lebih jauh untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan ketiga pelarian itu. Mereka tidak berkomplot melawan Ye Chen lagi, menyadari bahwa mereka tidak setara dengan Ye Chen. Keempatnya tidak berhasil mengalahkan Ye Chen, apalagi bertiga. Melolong. Melolong. Melolong. Geraman terdengar dan mengejutkan Ye Chen. Ledakan. Berkonsentrasi pada binatang iblis di sekitarnya, dia tidak menemukan dirinya telah menginjak sesuatu yang seharusnya dihindari dan terbang dalam ledakan itu. Panah panjang yang berkilauan melesat ke arahnya ketika dia baru saja mendarat. Dia mengeluarkan Crimson Cloud Sword, melambaikan tangannya, dan menangkis panah. Tanah di bawah kakinya mengacak-acak. Tombak berkilauan dalam cahaya abu-abu menembus tanah, jaring besar yang bersinar dalam cahaya spiritual jatuh di atasnya, raksasa menggeliat tubuhnya, berteriak. Perangkap ada di mana-mana di hutan belantara. Menyalahgunakan secara diam-diam, Ye Chen melompat, memegang crimson cloud sword, memotong tombak dan meretas jaring. Melolong. Binatang iblis itu tiba dan membuka mulutnya yang besar. Telapak guntur bergegas. Kepala binatang itu berlumuran darah saat dia bergerak maju, meninju dan memukulnya dengan mountain ureselvis. Bau darah membangkitkan lebih banyak binatang untuk mengelilingi. Aku tidak bisa menyia-nyiakan waktuku untukmu. Dengan Tianque Sword di tangan kirinya dan Crimson Cloud Sword di tangan kanannya, dia menebas monster yang menerkamnya menjadi dua bagian dan menghindari jebakan dengan Ves Virtual Shadow. Dia bergegas selama setengah jam dan berhenti. Di depannya ada beberapa murid dan dia mengenali mereka murid dari sekolah dalam dari jubah mereka. Kita bertemu secepat ini, dia berbisik dan berpura-pura tunduk. Berhenti. Seorang murid berbaju ungu, pemimpin kelompok, berteriak saat melihat Ye Chen. Halo, saudara bela diri senior. Saya Li Yuliang dari Puncak Diang di sekolah luar. Ye Chen jelas sadar bahwa akan lebih baik baginya untuk menyebutkan Puncak Diang daripada Pavilion Intiroh. Murid berbaju ungu mengeluarkan beberapa potret dan menemukan potret Li Yuliang dari mereka. Ye Chen, heran bahwa para murid dari sekolah dalam membuat persiapan penuh, dengan catatan para peserta sekolah luar. Kenapa kamu sendiri? Murid itu mengumpulkan potret itu dan melirik Ye Chen. Aku tertinggal. Ye Chen mengungkapkan senyum canggung. Apakah kamu pernah melihat Ye Chen? Murid berbaju ungu itu bertanya. 242. Aku tersedot dalam jebakan formasi di sana. Ye Chen menunjuk ke tempat di belakangnya dan mengatakan alasan yang dia buat sebelumnya. Murid berbaju ungu melirik Ye Chen, saudara bela diri senior Kong Chao telah memberitahu kami untuk tidak berurusan dengan murid dari Puncak Diang. Tapi kami jarang datang ke sini dan tidak bisa kembali tanpa keuntungan apapun. Begitu, begitu, Ye Chen mengangguk dan membungkuk, memberikan tas penyimpanan untuk tol. Dia tidak takut berkelahi dengan para murid, tidak satupun dari mereka sebelum dia mencapai tahap yang yang sebenarnya. Meski begitu, dia tidak bisa mengalahkan mereka dalam waktu singkat dan khawatir membangkitkan perhatian Kong Chao. Lebih baik lulus dengan uang daripada berkelahi. Kamu boleh pergi. Murid itu mengambil tas penyimpanan, dan melangkah ke arah yang ditunjuk Ye Chen, dikatakan bahwa Ye Chen licik. Waspada, kita semua akan diberi hadiah setelah menangkapnya. Para murid dari sekolah dalam itu bodoh. Ye Chen menatap bayang-bayang yang memudar dan mengelus dagunya, aku bisa masuk sekolah dalam dengan mudah jika semua murid yang dikirim oleh sekolah dalam mudah ditipu seperti mereka. Sebaiknya aku pergi dari sini secepat mungkin. Mereka akan segera kembali. Pergi, dia melihat sekilas ke belakangnya dan menghilang dalam hitungan detik. Beberapa kelompok murid dari sekolah dalam ditemui. Seperti yang diharapkan, lebih berguna untuk menyebutkan Puncak Diang daripada Pavilion Intiroh, karena Kong Chao, mantan murid garis lurus dari Puncak Diang, adalah pemimpin murid yang dikirim oleh sekolah dalam. Dia membuka jalan yang mulus bagi para murid dari Puncak Diang dan Ye Chen tanpa hambatan karena uang. Di depan ada beberapa murid dari sekolah dalam. Ye Chen mengerutkan kening dan mengeluarkan tas penyimpanan dari depan dadanya. "Hai saudara seperguruan senior, saya dari Puncak Diang." Sambil terkekeh, dia memberikan tas penyimpanan, "Ini 5000 batu roh." Seorang murid seperti gadis berbaju putih melambai lambaikan kipas lipat adalah pemimpinnya, dengan kulit putih, alis lanset, mata sipit, dan bibir yang kejam. "Aku pergi." Ye Chen akan pergi. "Apa aku mengizinkanmu pergi?" Murid berbaju putih memblokir Ye Chen dengan kipasnya. "Aku sudah memberimu uang." Orang lain dapat pergi setelah pembayaran mereka, tetapi Anda tidak bisa. Murid itu memandang Ye Chen dengan rasa ingin tahu, mengejek berkilauan di matanya yang panjang. Kamu pikir aku tidak mengenalimu setelah kamu berubah menjadi penampilan Li Yuliang? Kakak bela diri senior, aku tidak mengerti. Ye Chen pura-pura bingung. Murid itu tertawa, Li Yuliang mencapai tingkat ketujuh dari tahap inti manusia. Anda mengubah pandangannya, tetapi tidak dapat meniru basis kultivasinya. Murid berbaju putih menyindir telinga Ye Chen, apakah saya benar? Saudara bela diri junior Ye Chen. — Ye Chen. Dia adalah Ye Chen. Bisikan itu terdengar oleh orang lain. Mereka mengepung Ye Chen di tengah, energi vital meningkat, dan bersiap untuk menangkapnya dalam satu pukulan. Tidak semua murid dari sekolah dalam itu konyol. Ye Chen memutar lehernya dan kembali ke penampilan aslinya. — Jika Anda selalu berjalan di sekitar sungai, sepatu Anda pasti basah. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan lulus ujian tanpa kesulitan. Tuhan selalu meletakkan beberapa rintangan untuknya dan diakui adalah dalam harapannya. Dia bertransfigurasi, itu sebabnya kami tidak menemukannya. Kami memandang rendah dia. Untungnya, saudara bela diri senior Yang Wei mengenalinya. Kalau tidak, dia akan lewat. Yang Wei, Ye Chen menatap murid berbaju putih, aku mengerti mengapa kamu feminin. Tidak marah, Yang Wei menjentikkan kipasnya dengan lembut, meremehkan, nak, kamu menyerah. Atau kami membantumu menyerah. Aku menyerah, Ye Chen mengangkat tangannya. Itu benar, Yang Wei menyeringai dan berkedip pada muridnya, yang mengeluarkan seikat tali dan berencana untuk mengikat Ye Chen. Meskipun kamu tak terkalahkan di sekolah luar, kamu ditangkap oleh kami. Murid itu mencibir dan mondar-mandir ke depan. 243. Kurang ajar kau. Tanpa diduga, Ye Chen segera bergerak, menendang murid itu dan melompat keluar dari pengepungan. Aku tahu kau tidak akan menyerah. Yang Wei tersenyum dingin. Panah panjang yang berkilau dalam cahaya dingin di atas busur yang ditekuk penuh berdengung. Swosh. Panah bersiul ke arah Ye Chen seperti kilat. Yang Wei keras meskipun sikapnya feminin. Kedinginan di punggungnya, Ye Chen berputar dengan ves virtual shadow, menghindari panah dengan sempit, dan melompat keluar. Dia meremehkan aror, itu mengejarnya seolah-olah dengan kecerdasan spiritual. Panah pemburu angin suan ke, mistik bukanlah hal baru baginya. Panah itu disegel setelah melesat keluar dan tidak akan berhenti sampai menembak sasaran. Kamu bocah feminin. Tiba-tiba, Ye Chen berhenti. Pelangi menyelinap keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi crimson sword. Formasi pedang tiangang. Saat dia mengacungkan pedang, formasi berubah menjadi pola pertahanan. Bang! Bang! Meski panahnya setajam itu, panah itu dibelokkan dan ditanam miring di atas batu saat menghadap formasi. Orang lain di sekitar melemparkan diri ke arah Ye Chen. Telapak guntur bergegas. Dengan koordinasi energi vital yang sempurna, Ye Chen memukul mundur yang pertama dengan dengungan yang tumpul, dia melemparkan pukulan kedua dengan mountain rassel dia membuat lubang berdarah pada yang ketiga dengan satu jari yang Nak, kamu hebat! Yang Wei menerkam Ye Chen. Ye Chen mundur untuk menghindar. Yang Wei, seorang kultivator pada tahap yang yang sebenarnya, lebih unggul dari Zishan dan Jiang Hao, meskipun sikapnya seperti gadis. Keahlian pedang angin. Sebuah mistik diterapkan dan pedang seperti pelangi itu luar biasa. Ye Chen menempatkan pedang Tian Kue di depan untuk perlindungan. Bang! Yang Wei mengenai pedang yang tebal dan berat itu dan kekuatan itu mendorong Ye Chen mundur. Kamu pikir aku terbuat dari kertas? Aku perlu memberimu pelajaran. Ye Chen mengutuk, melemparkan pedang dan mengikutinya dengan cermat. Mendengus, Yang Wei mengayunkan pedangnya dan menghadapi Ye Chen. Melolong. Melolong. Geraman terdengar, Ye Chen menyerang seperti binatang buas dengan semua buku jari dan persendiannya sebagai senjata. Ini adalah pertama kalinya Yang Wei bertemu dengan keterampilan bertarung jarak dekat yang begitu kuat. Yang Wei kehabisan trik dengan cetakan telapak tangan dan cetakan kaki di sekujur tubuhnya. Sinyal, dia berteriak kepada murid-murid di belakangnya. Seseorang mengambil tabung bambu yang mengkilap dan melepaskan segelnya. Cahaya spiritual melesat ke langit dan berubah menjadi cahaya yang indah. Banyak murid menatap keindahan di kaki langit. — Ye Chen harus ditemukan. Ikuti aku. Kong Chao dengan sekawanan saudara bela diri junior menyerbu ke sana. Akhirnya, aku menemukanmu. Sudah waktunya kamu mati. Jiang yang bergegas menuju Ye Chen. Kamu tidak perlu kembali hari ini. Zuo Qiyuming melihat sinyal dan menilai posisi Ye Chen dengan tepat dan memanggil semua bawahannya. Ayo pergi! Murid-murid dari sekolah dalam yang bertarung dengan Yue dan rekan satu timnya menghentikan pertempuran mereka saat melihat cahaya sinyal, dan menerjang ke arahnya. Ada apa? Sionger memekik dengan tongkatnya. Ye Chen ditemukan. Qi mengerutkan kening, sepertinya dia akan terpojok sampai mati di hutan belantara. Tunggu apa lagi? Buruan ke sana. Sionger mengayunkan tongkatnya. Kita tidak bisa. Tang Ruxuan mengingatkan, setiap regu memiliki pintu masuk dan keluarnya sendiri. Kita tidak bisa meninggalkan lorong, tetapi murid-murid dari sekolah dalam diizinkan pergi kemana-mana dengan bebas. Sial, aku lupa itu. Kemiripan terjadi pada regu Ye Yun, Huo Teng dan Xiao Jing. Ye Chen pasti sudah ditemukan. Sungguh mengaduk. Ge Hong, Zhao Zijing dan Immortal King yang berusaha keras untuk mengambil nyawa Ye Chen. Pembunuh Ye Chen akan dihadiahi 200.000 ribu baturoh. Itulah mengapa para murid sekolah dalam sangat bersemangat. Sayang sekali kita dibatasi oleh jalan kita, kalau tidak, kita bisa membantu Ye Chen. 244. Saat ini, jika ada langit yang menghadap ke hutan, ada orang yang bergerak ke segala arah, seperti aliran air, semuanya menyatu ke satu arah. Tidak baik. Merasakan nafas yang kuat mendekat dari segala arah, Ye Chen meninju punggung Yang Wei Zhen, lalu berbalik dan berlari. Kemana harus pergi? Yang Wei langsung bergegas, hanya tidak berpikir, baru saja kehabisan dua langkah Ye Chen tiba-tiba berbalik. Mengaum! Tiba-tiba, suara nyanyian naga yang kuat bergema di hutan. Ye Chen meraung pada gelombang suara yang mengerikan dari kemarahan alami naga yang ganas itu, dan Yang Wei yang menabraknya secara langsung, mendapat pukulan keras. Ah! Jelas! Untuk berpikir bahwa Ye Chen juga akrab dengan seni rahasia gelombang suara yang mendominasi, Yang Wei bergerak tanpa ketegangan, matanya hitam di tempat, dan pikirannya berdengung, kesemutan dan berdarah. Kembalilah padaku, Ye Chen melangkah maju, akan terhuyung mundur Yang Wei untuk menarik kembali, dan kemudian mengayunkannya. Selanjutnya, dia adalah penguasa Ye Chen. Bang! Dengan raungan, Yang Wei, yang masih dalam keadaan vertigo, dipukul keras di tanah oleh Ye Chen, dan tanah itu dihancurkan menjadi sosok manusia. Lima jeroan dan enam jeroan orang ini semuanya tergerak, dan seteguk darah tua menyembur keluar setinggi lebih dari dua sang. Hentikan dia! Di belakangnya, anak-anak batin itu bergegas satu demi satu. Keluar dari sini! Ye Chen meraung ke langit, memegang kaki Yang Wei di satu tangan, dan menggunakan tubuhnya sebagai senjata, dia mengayunkannya secara acak, sehingga beberapa murid dalam bergegas maju dan diayunkan di tempat. Aku tidak punya waktu untuk menjadi gila denganmu! Sebuah lemparan untuk menerbangkan Yang Wei, Ye Chen menyelipkan anak asap untuk lari ke kedalaman hutan. Mengaum. Segera, terdengar suara gemuruh dari kedalaman hutan. Saat ini, Ye Chen sedang sibuk di depan monster besar. Pertama, dia membelah tubuh monster itu, lalu seluruh tubuhnya menembus ke dalamnya. Dia telah melakukan ini untuk kedua kalinya. Masih ingat bahwa pada hari itu, dia juga menghindari pencarian culinger melalui metode ini. Benar saja, tak lama setelah dia bersembunyi, sebuah getaran datang dari tanah. Kong Chao, dengan sekelompok adik laki-laki dan lebih dari selusin boneka, membunuhnya. Kamu tidak harus menjaga tanganmu. Tidak harus hidup atau mati. Suara Chao Kong sangat jelas. Kamu, nenek, anak laki-lakimu benar-benar kejam. Di perut monster itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi sepatah kata pun, tetapi dipaksa oleh banyak orang dari pihak lain, dia harus menahan nafas dan menyembunyikan nafasnya. Ketika sekelompok orang lewat, dia berlari keluar dari perut monster itu dan berlari ke satu sisi. Di sini, Yang Wei dan Kong Chao yang pulih telah bertemu. Di mana orang-orang melihat Yang Wei dan yang lainnya berantakan, dan sosok Ye Chen tidak terlihat, Kong Chao tidak bisa. Kita kejar. Lalu menghilang, dan terlebih lagi, dia berlari ke arahmu, kakak bela diri Kong Chow, ketika kamu datang, kamu tidak bertemu Ye Chen. Maksudmu aku buta. Kong Chow memberikan raungan keras. Memang, dia tidak bertemu Ye Chen ketika dia datang, tetapi bagaimana mungkin mereka berpikir bahwa Ye Chen akan sangat luar biasa bersembunyi di perut monster itu, karena mereka tidak memikirkannya, jadi mereka tidak memperhatikannya. Sehingga kamu Chen membuat lubang di dalamnya. Segera? Zuo Qiuming dan Jiang Yang juga tiba dengan orang-orang, beberapa gelombang orang saling menatap, pertempuran besar atau membiarkan orang melarikan diri. Cari, dia tidak bisa lari jauh. Segera, beberapa gelombang orang yang baru saja berkumpul berpencar lagi. Belum lagi 4/5 dari murid batin yang dikirim ke hutan tandus oleh Ye Chen sedang mencari Ye Chen. Karena itu, tekanan pada tim yang dipimpin oleh Xie Yun, Huo Teng dan Qi Yue tiba-tiba berkurang. Bahkan sebelum hari gelap, Xie Yun dan Xiao Jing, kedua tim, telah lulus ujian dan berhasil memasuki pintu dalam. Kamu lulus ujian begitu cepat. Di pintu keluar hutan tandus, Xie Yun dan saudara-saudaranya yang berada di gerbang luar sedang menunggu di sini. Melihat Xie Yun dan saudara-saudaranya terbunuh dalam waktu kurang dari satu hari, mereka terkejut. Perjalanannya pada dasarnya tidak terhalang. Xie Yun menghela nafas. Apa masalahnya? Apa yang terjadi? Aku memblokir Ye Chen. Huoteng mengangkat bahu, Ye Chen. Orang yang mengganggu pintu luar. Begitu banyak orang akan memblokir area kondensat gas dan memiliki cukup makanan untuk mendukungnya. Setelah Xie Yun dan para pengikutnya, banyak tim keluar dari gurun dan memasuki gerbang dalam sesuai keinginan mereka. Bahkan beberapa tim murid dengan keefektifan tempur yang lemah lulus ujian di hutan tandus karena gangguan Ye Chen. Ledakan, ledakan, di hutan tandus, gemuruh datang dan pergi silih berganti. Ye Chen sekali lagi berlari keluar dari pengepungan. Hari ini, dia dikepung dan dihadang oleh murid-murid batinnya lebih dari sekali. Dia tidak takut pada siapapun. Namun, dia dipukuli habis-habisan oleh hampir seratus orang. Di mana itu, kelilingi dia. Ye Chen? yang baru saja lolos dari pengepungan, belum menunggu istirahat. Dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Ayo, beri isyarat. Kurang ajar kau. Ye Chen gelap memarahi, lari lagi. Ledakan. Ledakan. Segera, hutan tandus, yang telah lama sunyi, menjadi hidup kembali. Saat itu, hari sudah gelap dan malam tiba. Di rerumputan yang subur, Ye Chen bersembunyi di sana terengah-engah, dengan banyak bekas luka di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Wajahnya bahkan lebih pucat. Hari ini, dia banyak mengkonsumsi. — Kamu baik, bersumpah di mulut, Ye Chen meraih dua punggung suandan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Satu jam kemudian, napasnya menjadi kuat lagi. Melirik ke langit berbintang yang luas, Ye Chen diam-diam menyelinap keluar dari rerumputan dan berkata, aku telah mengejar dan membunuh Lao Zi selama sehari. Kali ini, aku akan menjadi anggota organisasi intelijen sekali lagi. Tangkap aku, kamu, tidak cukup baik. Kehabisan rumput, sosok Ye Chen terus-menerus berpindah-pindah melalui hutan tandus. Akhirnya, dia melompat ke pohon yang kuat dengan gesit dan menahan napas di bawah naungan dahan dan dedaunan. Segera, tiga sosok lagi terlihat tidak jauh dari sana. Puncak Yuanjing satu orang, delapan tingkat surga seseorang, dan tujuh tingkat surga seseorang. Di pohon besar, Ye Chen bergumam. Sekilas, dia bisa melihat prestasi ketiga orang ini. Dalam kegelapan, dia bisa melakukan ini. Tiga murid batin melihat jauh-jauh dari kiri ke kanan, berharap menemukan jejak Ye Chen. Ye Chen, anak laki-laki itu benar-benar kiang kecil yang abadi. Dengan begitu banyak orang yang terkepung, Leng melarikan diri olehnya. Sepertinya rumor dunia luar itu benar. Magang ini hanya dengan suasana kondensasi yang tidak bisa diremehkan. Kami memiliki tiga alam, dia adalah Huol. Lihat, kami akan menangkapnya cepat atau lambat. Orang yang dibicarakan seolah-olah tidak ditemukan bersembunyi di pohon, Ye Chen mencibir pada mereka. Jangan pergi saat kamu datang. Ye Chen mencibir dan melambai dan membuang tiga atau lima telur besi abu-abu. Hati-hati. Reaksi ketiganya tidak lambat. Mereka segera mengayunkan pedang di tangan mereka dan memotong tiga atau lima telur besi hitam menjadi dua. Telur besi terbelah, dan kabut hitam tebal tiba-tiba keluar. Sialan, bom asap. Tiga orang mau tidak mau memarahi, tahu menyergap, langsung kembali ke belakang bersama. Pada saat ini, Ye Chen telah melompat dari pohon, diam-diam ke dalam kabut hitam, tetapi juga dari tas penyimpanan dari cambuk besi hitam, dan cambuk besi ini, juga menghabiskan ratus ribu dari pasar gelap-gelap untuk membeli yang itu, itu sangat sulit, digunakan untuk memukul orang yang paling tepat. Ah! Segera, jeritan keluar dari kabut hitam tebal. Murid batin dari surga tujuh kali Yuanjing dipukul dengan darah dan pingsan di tempat. Sialan, cambuk besi ini sangat mendominasi. Ketika dia membuat muridnya pingsan, Ye Chen segera bersembunyi di kabut hitam. Di satu sisi, dia dikejutkan dengan cambuk besi di lawannya. Dengan satu cambuk, seorang murid dengan tujuh tingkat yuanjing dipukul sampai berdarah. Kekuatan ini di luar dugaannya. Siapa? Keluar dari sini. Sekelompok tiga orang pingsan, dua orang yang tersisa mabuk, teror melanda satu demi satu. Ye Chen tidak jauh dari keduanya. Setelah mereka menyelesaikan gerakan besar mereka, Ye Chen tiba-tiba membunuh mereka. Kemudian dia mengangkat cambuk besi dan meniup murid ke delapan renyuan menjadi tujuh lubang, berdarah dan pingsan. Sekali lagi, kamu Chen mencuri ke dalam kabut hitam lagi. Ye Chen, aku tahu itu kamu. Kamu menggunakan bom asap untuk bertindak seperti ini. Kamu benar-benar melakukannya. Murid itu terus mengaum. Pekerjaan selanjutnya. Dalam kabut hitam tebal, suara Ye Chen menghilang dan berkata dengan senyum dingin, Tidakkah kamu bekerja keras? Begitu banyak orang mengelilingiku dan membunuhku di lingkungan yang padat. Kamu lebih tidak tahu malu daripada aku yang meledakkan bom asap. Ada semacam persaingan individu. Jangan perbaiki cara-cara sesat ini. Maumu. Ye Chen seekor kera melompat untuk membunuh, dan kemudian tidak menunggu murid itu bereaksi, cambuk besi hitam itu sudah ditebang Ling Ah. Dengan teriakan, murid di puncak renyuanjing juga dipukul dan berdarah. Ketuk tiga orang, Ye Chen tidak berani berhenti, mengambil cambuk besi, lalu naik turun tangan tas penyimpanan tiga orang, harta untuk disapu, dan bahkan pakaian mereka dilucuti, hanya menyisakan sepasang bunga celana dalam. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang. 246. Itu adalah gulma subur lainnya. Ye Chen muncul lagi, alih-alih memeriksa barang rampasannya, dia mengeluarkan cambuk besi hitam. Dia mampu menurunkan tiga murid dengan cara yang begitu rapi. Cambuk besi adalah yang paling dipuji. Kamu tidak perlu tahu. Kamu akan takut saat menggunakannya. Melihat ke atas dan ke bawah pada cambuk besi di tangannya, Ye Chen mendecakkan lidahnya, cambuk dapat membuat seorang biksu di puncak Yuanjing memukul tujuh lubangnya hingga berdarah. Kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Ye Chen mulai menyadari bahwa dialah yang meremehkan cambuk besi hitam itu. Dia tidak pernah menggunakan cambuk besi sejak dia membelinya di pelelangan pada hari itu. Dia tidak mengeluarkannya sampai hari ini. Dia tidak pernah berpikir itu akan memiliki efek yang tidak terduga. Itu benar-benar kejutan. Apakah sangat sulit untuk dicambuk? Bergumam dengan suara rendah, Ye Chen mengambil cambuk besi dan mengetuk dahinya. Wow! Tiba-tiba, Ye Chen langsung merasakan sentuhan hitam di depan matanya, lalu ada sedikit dengungan di benaknya, terutama di jiwanya, yang sepertinya terkena sesuatu. Setelah menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali kesadarannya, Ye Chen ragu-ragu melihat cambuk besi di tangannya, dan berkata dengan cemas, Kamu ya, kamu seharusnya tidak menjadi senjata untuk mengalahkan jiwa orang. Setelah dia menyadari bahwa jiwa Heichi baru saja dipukul oleh cambuk besi, dia merasa bahwa jiwa Heichi baru saja terkena cambuk besi dan itulah kemampuan untuk merasakan sakit. Sayang, itu harta. Mengetahui kemampuan cambuk besi, dia berkata dan tidak lupa mencium cambuk besi, lalu menyekanya dengan lengan bajunya, tidak ada kerugian di 500.000 roh. Hei, hei, hei. Segera setelah itu, dia muncul di depan sebuah kolam. Kemudian dia melihat ke sekeliling kolam dan menyelam ke dalam air. Segera Sekelompok lima mencari, dan perlahan-lahan berjalan ke area penyergapan Ye Chen. Boom! Boom! Segera, beberapa murid dalam yang malang menginjak bom dan meledak di tempat. Hati-hati, merasa penyergapan, tidak yang terkena muridnya segera memeluk suatu kelompok. Tiba-tiba, seorang murid mengeluarkan sinyal dari tabung bambu. Namun, sebelum dia membuka ikatan tabung bambu, Ye Chen yang bersembunyi di kolam air tiba-tiba bergegas keluar. Pertama, roh pedang menghancurkan tabung bambu di tangan muridnya, dan kemudian dia melambaikan tiga atau lima bom asap. Ah! Ah! Segera, jeritan mulai berdering lagi dan lagi. Ye Chen, yang mengetahui kekuatan cambuk besi, semakin nyaman digunakan. Butuh waktu kurang dari 30 detik untuk merobohkan lima murid dalam. Untuk pertama kalinya, Yiru mencari semua harta karun dari lima murid batin, dan kemudian melepaskan mereka dari hanya sepasang celana dalam bermotif bunga. Setelah melakukan ini, Ye Chen membuat lubang yang dalam di tanah, mengikat lima orang menjadi satu dan menendang ke dalam lubang. Gali lubang dan kubur tanah. Ye Chen dengan cepat mengisi lubang. Sebagai seorang beku, bahkan jika dia dikubur di dalam tanah, dia tidak akan mati selama tiga atau lima hari. Selama tidur di sini, melirik ke tanah, Ye Chen berbalik dan menghilang. Ah! Ah! Segera, ada jeritan lain di sudut hutan. Ketika Kong Cao tiba, mereka hanya melihat lima atau enam murid dalam yang telanjang. Berengsek! Zuo Qiuming meraung dan memotong pohon besar dengan satu tangan. Renyuanjing biasa tidak bisa menjatuhkannya sama sekali. Mata Kong Cao penuh dengan cahaya jahat. Jika dia dapat menyelesaikan negara Yuan lima atau enam orang dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya tidak dapat ditekan jika dia tidak berada dalam kondisi Yang Yang sebenarnya. Kami berada dalam terang dan dia dalam kegelapan. Selain itu, hutannya sangat luas sehingga tidak mudah untuk menghentikannya. Jiang Yang juga dingin. Mungkin aku punya cara. Sebelum Ye Chen hampir meraung pusing, Yang Wei melompat keluar lagi, lalu menempel di telinga ketiga orang itu sambil berbisik sebentar, yang membuat ketiga wajah itu menunjukkan senyuman aneh. Larut malam, Ye Chen, tuan yang diburu, menghantui dari waktu ke waktu seperti hantu. Setiap kali dia muncul, beberapa murid batin akan pingsan. Di hutan kayu mati, dia sekali lagi melakukan kejahatan, dengan kuat melumpuhkan tiga murid dalam, merampok semua harta mereka dan menelanjangi mereka hanya sepasang celana dalam berbunga. Baiklah, sampai jumpa lagi, di malam hari, menepuk-nepuk dedaunan yang gelap. Namun, dia tidak menemukan bahwa ketika dia melumpuhkan tiga murid dalam, jimat bercahaya telah ditempelkan di tubuhnya, mungkin karena dia terlalu bersemangat untuk menyadarinya. Langit malam sangat dalam dan bintang-bintang seperti debu. Selanjutnya, Ye Chen tidak melakukan kejahatan lagi, tetapi bersembunyi di rerumputan. Sebelumnya, dia sudah menanam bom ranjau ribuan kaki jauhnya dari rerumputan. Jika ada yang mendekat ke sini, dia pasti akan terganggu, agar dia tidak terlalu pasif. Ini panen yang bagus. Di antara rumput liar, kamu Chen menempatkan harta yang dijarah di depannya dengan mata cerah. Ada hampir ratus ribu batu roh saja. Dengan bermacam-macam cairan roh dan ramuan, Ye Chen jelas merupakan kekayaan yang cukup besar. Terima kasih untukmu. Sekali lagi, dia mengeluarkan cambuk besi, dan Ye Chen menyekanya dengan lengan bajunya lagi. Awalnya, dia hanya ingin lulus ujian. Bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tetapi ketika dia tahu bahwa cambuk besi memiliki kemampuan yang begitu mendominasi, dia segera menyerah untuk memasuki pintu dalam secepat mungkin. Dengan cambuk besi di tangannya, dia enggan meninggalkan hutan. Setidaknya, sebelum dia meninggalkan hutan, dia akan merampok semua orang yang telah terbunuh. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menjadi kaya. Tunggu aku. Tak satu pun dari mereka bisa kabur. Sambil mencibir, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengambil cambuk besi. Ledakan. Segera, terdengar raungan dari jarak ribuan kaki. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba bangkit, karena dia tahu seseorang pasti telah menginjak bom ranjau darat, dan orang yang menginjaknya mungkin adalah Kong Chao dan mereka. Sangat cepat untuk menemukan mereka, dan kamu benar-benar berdedikasi. Ye Chen mencibir dan melompat keluar dari hutan. Ledakan. Ledakan. Ledakan! Segera, beberapa arah memiliki cincin gemuruh, dan terlepas dari urutannya, ini membuat wajah Ye Chen sekali menjadi jelek. Terdengar gemuruh ranjau darat ke segala arah, yang membuktikan bahwa ada orang yang datang dari segala arah, dan dia mungkin sedang mengepung mereka. Berita itu tidak terlalu bagus untuknya. Apakah mereka semua hidung anjing? Kemudian dia melemparkan sekeranjang asap ke udara. Bang! Bang-bang! Tiba-tiba, Bom asap meledak satu demi satu, dan kabut hitam tebal langsung menyebar dan melonjak, hampir menutupi ratusan meter di sekitar alun-alun, untuk mengganggu pandangan Kong Chao untuk melarikan diri dalam kekacauan. Namun, Kong Chow dan timnya tampak sangat siap kali ini. Saat kabut hitam mengamuk, beberapa orang dari segala arah menggunakan seni rahasia satu persatu. Angin melolong. Feng Chen Jue. Badai dan hujan. Dengan suara-suara, Seni rahasia orang-orang di sekitar semuanya terkait dengan angin, sehingga angin kencang melolong ke segala arah dan kabut hitam tebal baru saja melonjak dan tertiup angin. Adikmu, apakah kamu punya rencana? Melihat kabut hitam tertiup angin, dia tidak bisa melarikan diri, dan wajah Ye Chen kembali jelek. Ye Chen, lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Segera! Teriakan dari cincin timur, kepala Zhuo Qiuming menggantung cermin dari udara. Lari, lari untukku lagi di barat. Wajah Jiang yang muram dan kepalanya digantung dengan segel kuno, dan dia juga membunuhnya. Kamu akan mati. Di selatan, Kong Chao, dengan tungku perunggu di atas kepalanya, memimpin adik laki-lakinya untuk membunuhnya. Semuanya datang dengan muka kejam. Kamu tidak bisa lari. Di utara, Yang Wei juga membawa tim orang untuk membunuhnya. Jaring surga hebat. Dan di atas kepala Ye Chen, saat ini ada jaring besar dengan aura menekan. Jalan Buntu